allah i just want to say thank you thank you for everything that you do for me for waking me up every single day so that i can become a better version of myself i sometimes forgot about you and you continue to bless me <laughs> Hari ini ada rugi, keuntungan besok bisa menutupi kerugian hari ini Tapi waktu yang sudah lewat, waktu yang sudah hilang tidak bisa kita gantikan lagi Karena prinsip waktu, waktu semakin hari semakin berkurang Waktu yang kita punyai, yang kita sudah lalui tidak bisa dipulang lagi dan tidak bisa diganti Oleh karena itu, kita perlu menghargai waktu dalam kehidupan kita Bagi saya, time is life lebih tepat Waktu adalah hidup Ketika seseorang buang-buang waktu, dia sedang buang-buang kehidupannya dan seringkali kita juga perlu menggunakan waktu dengan bijaksana. Kita bisa pakai waktu kita, kita bisa investasi waktu kita, atau kita sia-siakan waktu kita. Pastikan waktu yang ada dalam kehidupan kita, kita gunakan sebijaksana mungkin.